Bye. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat, lesti lovers, bila lovers, serta les lar lovers dimanapun kalian berada, di divatifik kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar lesti kejerada, Rizky Bilar.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 Kegagalan pertama. Di persahabat ada unggahan spesial di channel YouTube-nya Bang Betsy Kumbang. Diunggah video terbarunya persahabat ya bersama Kak Nova dan Pak ini luar biasa kekompakan dari keluarga Rizky Bilat selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua para fans Leslar ya. Ketawa dari keluarga Bang Bilat juga tentunya memang renyah dan sangat menular sekali persahabat ya memang luar biasa. Tentunya contoh panutan dan inspirasi untuk kita semua Luar biasa, mudah-mudahan keluarga Leslar selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Apalagi tunggu persahabat ya e, Mereka lagi membahas timun nih, canda timun Aduh, luar biasa bang persahabat ya Doakan yang terbaik saja mudah-mudahan rangkaian acara pernikahan Lesi maupun Rizky Bilal Selalu diberikan kelancaran Berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah kabar bahagia bangga tentunya para fans Lesla Lovers mengadakan berbagi berkah persabath ya dan doa virtual bersama anak yatim di hari bahagia Lesnar. Leslar Sungguh membanggakan para fans yang selalu tentunya memberikan kebahagiaan, kabar baik, dan tentunya persahabat, ya, kedamaian untuk para sesama manusia yang selalu memberikan. Rezeki kepada yang membutuhkan salah satunya anak yatim persahabat ya luar biasa Bukan menyantuni anak yatim yang merubah kita tapi doa mereka lah yang bisa merubah keadaan kita Ini kalimat yang sangat membanggakan dan sangat luar biasa the bestnya persahabat ya Doakan yang terbaik saja mudah-mudahan kita selalu kompak, selalu solid, selalu mendukung yang terbaik untuk Leslar Postingan tersebutlah dari post kembali oleh akun Leslar Love Underscore. Ada kalimat caption yang dituliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Leslar Lovers dan orang baik di luar sana. Kali ini Leslar Lovers peduli mengajak kalian untuk berbagi kebahagiaan bersama di acara bahagia Leslar nanti dengan mengadakan doa virtual bersama anak yatim Donasi kalian bisa disalurkan melalui link kita bisa. Semoga niat baik ini memberi manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Luar biasa para ya Tentunya kita selalu kompak, selalu solid, selalu mendukung, mendoakan yang terbaik untuk Leslie dan Rizky Bilar Mudah-mudahan para ya semoga dipermudah selalu untuk Leslie dan Rizky Bilar menuju halal Berikutnya para diunggah saja di get pribadi foto lama Rizky Bilar para sahabat ya di akun pribadinya Melihat foto begini aja kita sudah bahagia para sahabat ya, Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Abang Bilar nih Ini foto saya dulu dan sekarang Jika dilihat dari postur uh. <laughs> Sekarang kayaknya terlihat sangat bahagia para sahabat, ya Sudah bersama Lesti Kejora Tentunya pilihan hati dari Rizky Bilar Kita makin, bahaga, makin bahagia mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar ke kabar berikutnya, para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial, yang mana di sini kita lihat ada unggahan dari keponakannya Rizky Bilar. Para sahabat ya, yang mana di situ berada di kamarnya Rizky Bilar. Ini ketika kamar Rizky Bilar dibajak nih oleh para keponakannya ya, luar biasa. Tentunya kalau sudah kumpul keluarga besar, terlihat sangat bahagia para sahabat ya. Apalagi melihat keponakannya Bang Rizky Bilar yang selalu bahagia bersama Bilar Luar biasa, doakan yang terbaik juga untuk keluarga mereka mudah-mudahan diberikan kebahagiaan Salpok juga persahabat ya, sama tentunya postingan yang ada di dinding, dinding kamarnya Bang Bilar luar biasa Ini adalah kado dari fans yang selalu setia mendukung, mendoakan dan tentunya mensupport buat hubungan idola kesayangan kita kita masih menunggu kejutan dan kabar terbarunya para sahabat yang tetap channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar selanjutnya. Mungkin itu informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang Bino ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.